Halo ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol sebentar lagi Kali ini mau sharing mengenai apa yang menjadi obrolan saya seminggu di belakangan ini Karena ada beberapa kelas juga ya Dan kemudian asik ngobrol sama teman-teman yang terlibat dalam membangun startup mereka Dalam membangun bisnis usaha mereka di awal Nah topik yang saya mau sharingin kali ini adalah mengenai social media marketing khususnya di Instagram nih tentunya tipsnya udah bertebaran banyak di luar sana tapi saya mau ajak sekarang masuk ke sebuah topik yang mungkin cukup jarang uh, diperbincangkan tujuannya supaya teman-teman mempunyai sebuah sudut pandang lagi nanti bisa bikin strategi marketing di sosial medianya makin ciamik lagi <laughs> Oke okay. pertama adalah Uh, yang saya mau sampaikan, bukan pertama ya cuman ini doang nih, kali ini nanti uh, episode berikutnya topik lainnya lagi jadi jangan lupa di subscribe yang belum dan aktifin notifikasinya ya biar gak ketinggalan gini, kita uh, mesti memperhatikan sedang mau berbicara kepada siapa ya, uh, kita punya konten-konten di instagram kita misalnya gini, saya kasih contoh teman-teman coba bayangin saya misalnya dalam kondisinya memang lagi mau lihat-lihat. Saya dalam kondisi yang tidak siap untuk ditawarin barang Memang lagi nggak mau beli Cuma saya lihat sebuah postingan yang ada di, di Saya lagi lihat Instagram, saya main-main, ngeliat Ada sebuah postingan, eh menarik nih gitu ya Kelihatan saya datang ke profile, saya lihat Tapi isi postingannya semua jualan Isinya hard selling Nah, dalam banyak kasus ternyata setelah survei kasih kekecilan kondisi seperti ini gusur membuat orang ada blockage-nya. Ah, jualan banget sih. Jadi uh, brand teman-teman di Instagram tuh langsung kayak ada benteng gitu. Orang udah terblok dan dia udah nggak ingat lagi gitu untuk next visitnya lalu uh, dalam kondisi lain sekarang dalam kondisi lain sekarang saya memang lagi mau membeli sebuah barang katakanlah saya sedang mau beli handphone misalnya gitu ya saat saya lagi mau beli handphone saya sedang mencari-cari sebenarnya bukan masalah speknya saya sudah tahu nih speknya yang mana misalnya tapi saya mau belinya di toko yang mana di penjual yang mana misalnya gitu ya Lalu saya akan melihat, kalau dari sisi penjual ya, melihat si penjual ini responnya kalau ke market seperti apa sih, kalau ada pertanyaan gimana handlingnya sih, servisnya gimana sih, kemudian pelayanan, levelnya gimana sih dan sebagainya. Nah kalau saya, saya sedang mencari itu, tapi di antara toko-toko yang saya lihat mungkin ada ah, satu toko dia kelihatan nih cara menawarkannya, cara dia melayani, cara dia menghandle kalau ada misalnya masalah sama handphone yang saya beli. Nah saya merasa cocok di situ. Nah maksud saya sharing ini adalah karena seringkali kita dalam membuat konten di Instagram kita taruh semua Instagram semua konten. Pokoknya dari A sampai Z sampai A lagi gitu ya Supaya tujuannya Biar informasi banyak diterima oleh orang yang ngelihat saya punya Instagram Betul, itu tidak ada masalah Tapi mungkin teman-teman boleh berpikir Bahwa tidak semua informasi itu informatif ternyata informasi yang terlalu banyak yang saya harus lihat saat mengunjungi Instagram teman-teman musik -teman, Instagram bisnis teman-teman itu bisa-bisa membuat saya secara otomatis gitu ya langsung menutup diri karena oh informasi kebanyakan karena saya tidak dalam sebuah kondisi keadaan yang mau lihat informasi semuanya mungkin saat itu seperti saya kasih contoh tadi ya saya sedang mau lihat-lihat aja atau saya sedang mau beli mempelajari teman-teman punya servis gimana dan lain sebagainya nah untuk itu tips di uh, vlog kali ini yang saya mau sharing adalah coba hal ini dimasukkan ke dalam strategi dalam kurun waktu tertentu, teman-teman gitu ya, saya mau khusus spesial bikin konten spesialis, eh spesial, spesial ditujukan kepada orang yang memang lagi mau lihat-lihat aja, sehingga saya bisa bikin konten yang untuk orang lihat-lihat aja menemukan saya. Dia ingat karena dia nggak saya paksa untuk membeli, atau saya nggak saya paksa dengan konten untuk melihat uh, profil usaha saya, profil produk saya nah sehingga dengan demikian dalam periode tertentu ini teman-teman akan mempunyai sebuah ketajaman dan dengan ketajaman fokus ini biasanya lebih efisien lebih efektif dan hasilnya biasanya lebih Mengenai khususnya buat teman-teman yang dalam tahap membangun usahanya, membangun brandnya di sosial media marketing menggunakan Instagram, jadi coba dimasukin sekarang ya. Strateginya saya sekali lagi: sedang mau berbicara ke siapa, ke orang yang sedang dalam tahapan di mana, dalam customer journey-nya, dan buatlah konten itu sehingga teman-teman fokus ke satu uh, tahapan customer journey, dan akan mendapat, mendapatkan hasil yang maksimal di sana. Dibandingkan kalau teman-teman berusaha ngomong-ngomong ke semua tahapan dari customer journey, akhirnya biasanya yang seperti ini hanya mendapatkan serpihan-serpihan dan tidak kuat hasilnya. Yuk, mudah-mudahan uh, insight saya ini boleh mendapat, eh, bisa membawa teman-teman uh, pencerahan sedikit dan buat teman-teman semakin pintar dalam menggunakan social media marketing khususnya Instagram. Kalau suka, bermanfaat, boleh kasih like-nya dan share ke teman-teman yang lain Biar bersama kita bisa menjadi pengusaha, pebisnis, entrepreneur Sekalipun levelnya masih kecil, tapi skillnya nggak kecil Sampai jumpa, bye-bye